Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dan hello Dan selamat datang ke channel saya Channel aku ni uh, Zapitab So jangan lupa untuk subscribe Sorry uh, Suara kekok sikit Sebab first time Buat suara Dalam Youtube ni Okay Subscribe ya kan Oh dan Jangan lupa like Like this video Okay thank you Okay, uh, sebelum tu uh, aku nak cakap siapa yang berminat nak main uh, boleh request friend ya. Eh. Uh, aku menerima semua uh, friend request. Okay. buat subscribe eh Usah buat video ni. sudah. Hunter killer drone deployed. Come so away, horrors. Reloading, cover me. Ek inside! Nasib ah. Nasib. Ah tak ni. Mati dah nak. Ah sudah. Okay, kita boleh bangkit geng. dan uh, aku nak ingatkan siapa nak request boleh je. Yeah? Oh sudah Okey. Jadi Sebab um, sebabkan eh uh, bagi kau orang mungkin aku ni first layer jadi kau orang kata ni malam untuk first first memang dong kasi level senang. Okey, aku terima je. We tolonglah supportlah channel ni. Um, subscribe dan like pun tak apa. Tak komen uh, tak salah Dan jangan lupa follow instagram aku ya. Ok. Mari kita lihat berapa kill. Ayah tak kira. Oh nice. 28 kill. Ok. Itu sahaja video aku untuk kali ni. Jadi. Um, subscribe dan like this video ok. Ok. Um, dan um, aku tak tahu nak cakap apa, tapi